Akankah USD Swiss franc bergerak ke atas? Bias harian pergerakan USD Swiss franc terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan di sekitar area resistan.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss franc terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.91188 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.90942. Sekian analisa forex untuk tanggal 18 Januari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212 983101 sekali lagi nol kami dengan senang hati berbincang dengan anda untuk mendapatkan analisa forex setiap hari silakan subscribe ke channel ini sampai jumpa di video berikutnya